secara yes, cepat ini diisi guys ini pengancingnya jangan dipasang dulu guys biar cepat turunnya ini cara cepat nih guys nah, kita buka guys angin-anginnya guys tuh langsung ngucur guys jadi nggak usah repot kita buang angin-angin lagi Tinggal kita isi Kurang isi Ini keluar guys Isi lagi guys yes. Anginnya keluar guys Water guys Yes Yes Keluar guys Jadi gak repot guys Buang angin lagi guys Nah guys, kalau udah lembungnya hilang, nanti anginnya sudah habis guys. Nah, Penguncinya ini jangan dipasang dulu guys, jadi lancar turunnya, okay, guys. Tambah lagi, guys. Minyaknya, guys. Hmm, udah habis anginnya, guys. Baru kita pasang penguncinya, guys. Ini, guys. Wah. masih udah. langsung guys. kita coba guys nah, langsung keras guys guys tanpa kita buang angin guys lancar